Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Soleh, masih di Fatih Channel. Saudara sekalian, yang akan kita bahas kali ini adalah istilah maksum. Rasulullah SAW dimaksum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti, ketika Rasul hendak melakukan salah, maka Rasul langsung diingatkan. Sungguh enak jika hidup, ketika kita akan melakukan kesalahan, maka diingatkan. Berarti kita akan terhindar dari dosa karena ada yang mengingatkan. Pertanyaannya, kita yang bukan rasul, kita sebagai umatnya, apakah kita dimaksum? Jawabannya adalah kita bisa dimaksum sama seperti Rasulullah. saudara sekalian, maksumnya rasul Mungkin agak berbeda dengan maksumnya kita. Kalau rasul dimaksum langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita bisa memaksum diri kita sendiri. Apa yang bisa memaksum diri kita? Saya di sini akan bercerita mengenai kisah pribadi, suatu pengalaman diri saya, bertalian dengan maksum ini. Nama saya kebetulan bagus, nama saya adalah Soleh. Orang tua saya memberi nama saya dengan nama yang bagus Mungkin harapan orang tua saya adalah Saya kelak menjadi orang yang soleh Nama saya soleh Itu nama yang cukup bagus dalam Islam Ketika saya masih remaja Saya normal kehidupan sama dengan teman-teman Saya bukan hidup di pesantren yang Notabene santri semua tidak pernah melakukan kesalahan Saya hidup di masyarakat dengan teman-teman yang majemuk banyak teman-teman saya diantaranya yang sama, suka mabuk-mabukan, sama suka berjudi juga ada. Nah, ketika saya masih remaja bergaul dengan mereka, apakah terbersih rasa ingin melakukan itu? Ikut-ikutan sama, ingin minum-minuman keras lah, ingin berjudi kah? Jawabannya adalah, sama, saya ingin waktu itu. Tetapi, apa yang membuat saya tidak melakukan itu? Pada waktu itu, saya berpikiran, Bahwasanya, jika saya ketangkap sama yang berwajib, sama polisi, kemudian kita digiri ke kantor polisi, dijajarin satu-satu, lalu sama polisi itu ditanya, "Nama kamu siapa?" "Fulan, nama kamu siapa?" "Fulan," pas ke saya, "nama kamu siapa?" Dilihat identitas Soleh, ternyata yang hadir di bayangan saya, alangkah malunya saya jika hal itu terjadi, mungkin. Sang penanya Pak Polisi mungkin akan begitu marahnya, mungkin akan, atau mungkin ketawa-ketawa nama soleh kelakuan kayak gini, Nah, seperti itu. Nah, waktu itu saya berpikir bagaimana kalau seperti itu. Ternyata itu memaksum diri saya. Nama saya soleh ternyata memaksum nama diri saya. Mungkin kalau saya nama saya bukan nama Islami atau bukan nama soleh lah. Mungkin saya sudah ikut sama teman-teman waktu itu. Tapi yang meng saya waktu itu adalah nama saya. Nah, di sini nama saya berarti bisa memaksum saya. Dan sampai saat ini pun ketika akan melakukan suatu hal-hal yang tercela saya pasti ada rem juga bertalian dengan nama. Soleh, gitu. Terkadang di sisi lain kalau sedang humor-humornya, orang tua saya memberi nama saya Soleh, gitu. Ini menjadi tidak begitu bebas yang melakukan itu. Tapi ketika sudah dewasa saya berpikir bahwasanya ternyata itu yang bisa memaksum atau bisa mengerem diri saya untuk melakukan hal-hal yang tercela. Itu yang pertama. Nama saya ternyata itu memaksum saya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Kemudian yang kedua, ini masih pengalaman pribadi juga adalah kedudukan. Kebetulan saya belajar mengajar menjadi seorang pengajar juga. Nah, ketika awal-awal menjadi seorang pengajar, sebelumnya pergaulan itu ya normal biasa. Pergaulan yang masih belum ada rem. Tapi tatkala ketika mulai menjadi seorang pengajar, di situ tatkala kita datang ke tempat-tempat yang ada hiburannya, ada keramaian di situ dan ada maksiatnya. Itu menjadi pikiran itu lebih hati-hati kita lebih berpikir gini, wah, jangan-jangan, ada murid lewat nih. Pas ketika murid lewat, kita gurunya sedang nonton sesuatu yang maksiat, waduh, alangkah malunya saya. Nah, mulai dari saat itu, itu sudah dikurangi hal-hal ke tempat keramaian-keramaian yang mengandung maksiatnya. Kalaupun ada di situ, hati kita tidak nyaman. Karena takut ada muridlah melihat kita dan sebagainya. Nah, ini juga berarti ini sudah mengerem tingkah laku saya. Dan, yang namanya kedudukan itu, itu pilihan. Kalau kita memilih tempat itu, maka kita akan berada di tempat itu. Kalau kita memilih di tempat bebas, maka hidup kita juga akan bebas. Nah, kebetulan saya memilih kedudukan yang itu tidak membuat saya bebas dalam hal melakukan apapun. Mungkin kalau menurut nafsu, terkekang. Tapi Alhamdulillah, ternyata itu yang memaksum saya, untuk melakukan hal-hal yang lebih buruk. Gitu. Nah, di sini, saudara sekalian, bukan berarti saya bersih. Kita semua sama memiliki kesalahan. Cuman, ya tidak terlalu lah. Ada rem minimal. Tidak melakukan hal-hal yang lebih parah. Nah, itu dua hal tadi. Nama, kemudian kedudukan, atau profesi lah. Itu bisa memaksum diri kita. Tinggal Anda mau menempatkan diri di mana? Apakah Anda akan berada di tempat yang Anda bebas? Tidak akan menjadi rem bagi tingkah laku Anda? Atau Anda akan berada di tempat yang itu akan mengrem tingkah laku Anda? Itu terselah, itu pilihan kita. Nah, dengan demikian, bahwasanya yang namanya maksum itu bisa kita melakukan hal itu. Kita bisa membuat cara sendiri untuk rem hidup kita. Salah satunya adalah dengan kedudukan. Kalau nama, okelah. Okay itu nama, mungkin itu pengalaman pribadi yang tidak akan bisa ditiru. Yang Karena Anda semua sudah punya nama, kan? nggak mungkin harus diganti nama. Tapi profesi atau kedudukan ke depan itu pilihan. Dan itu bisa Anda semua memilih. Mau di jalur mana, itu akan membuat rem atau tidaknya bagi tingkah laku Anda. Demikian, semua bermanfaat. Terima kasih.